Hati-hati USD CAD sedang tertekan bias yes, harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi jika pergerakan USD CAD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,26995 sampai 1,26929 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.25707 sebaliknya waspadai jika harga USD CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.26995 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27306 sekian analisa forex untuk tanggal 10 Januari tahun 2021